Yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Yesaya 54 ayat 1-2 ayat 4-8 Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya Yang menjadi penembusmu ialah yang maha gudus Allah Israel Dia disebut Allah seluruh bumi Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati Tuhan memanggil engkau kembali Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak Firman Allahmu Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu.